Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Tira dari Masak. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan dari regulator oksigen. Nah untuk memasang oksigen kita membutuhkan beberapa alat berikut, yang pertama adalah regulatornya. Nah untuk merek regulator itu terserah dari pengguna ada beberapa merek, Di sini saya memakai merek Lotus, ada merek-merek lain, contohnya saja Nesco, kemudian uh, ada Gea, dan ada berbagai macam alat regulator lainnya. Nah, di sini untuk alat regulatornya itu seperti ini. Nah, untuk paket dari alat regulator pasti isinya sama, yaitu di dalamnya terdiri atas seperti ini alatnya dan juga pasti dilengkapi dengan nasalnya nah fungsi dari nasalnya ini adalah penghubungkan antara penggunanya dan juga antara oksigennya kemudian yang disediakan di regulator yang berbentuk nasal seperti ini atau yang langsung terhubung ke hidung cara penggunaannya langsung di hidung. nah jika pengguna ingin menggunakan yang berbentuk masker pengguna harus membeli secara terpisah contohnya seperti ini Kemudian selain selang juga regulatornya kita juga membutuhkan alat yang paling penting di sini adalah tada kunci inggris Ini untuk membuka nanti oksigennya Nah, kemudian bagaimana sih cara pemakaiannya atau cara pemasangannya? Yuk ikuti terus videonya ya. Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana pemasangan dari oksigennya Nah sebelum itu saya akan memperkenalkan tipe-tipe atau jenis-jenis dari tabung oksigennya Untuk tipe dari oksigennya, tabung oksigennya itu ada beberapa ukuran Yang pertama ini adalah ukuran setengah meter, segini Kemudian ada yang satu meter, di sini tidak ada Kemudian ini adalah ukuran satu setengah nah besarnya seperti ini dibandingkan dengan yang setengah meter kemudian selain itu juga ada yang dua meter segini kemudian selain dua meter di sini juga ada ukuran lebih besar yaitu ukuran 6 meter nah jadi itu tipe-tipe atau jenis-jenis dari ukurannya untuk cara pemakaiannya atau cara pemasangan regulatornya setiap ukurannya itu sama karena memiliki lubang yang sama besarnya nah ini saran untuk teman-teman ya kalau memilih tabung jika teman-teman eh, mau isi ulang yang sistem tukar tabung pastikan yang pada bagian angin keluarnya atau saluran angin keluar ini tertutup oleh lakban biasanya seperti itu untuk memastikan supaya udaranya tidak keluar nah kemudian selanjutnya Bagaimana cara pemasangannya yuk langsung saja kita praktekkan yang pertama kita siapkan dulu kunci Inggrisnya Kita sejajarkan, kemudian kita putar uh, yang ada di sini seperti mur atau pengikat pengaitnya ini ke arah kanan, ke arah kanan ya kanan. nah sesudah kita pastikan ini sudah erat supaya oksigennya ini tidak keluar maka kita kencangkan dengan kunci Inggris caranya sama seperti memasang murnya tadi di awal yaitu kita putar ke arah kanan sampai dirasa kalau diputar ini berat dan tidak bisa berputar lagi nah ini sudah cukup seperti ini ini sudah dipastikan aman cuma caranya cuma seperti itu kita putar saja sampai regulatornya kencang kemudian di sini ada alat semacam ini nah ini fungsinya apa ini fungsinya untuk dikasih air Seperti ini, nah, biasanya itu ada batas maksimalnya di sini. Ini ada batas maksimalnya, kita hanya perlu mengisikan air segini, ya. Seperti itu, kemudian kita isikan air, kita pasang kembali tutupnya. supaya lebih bagus lagi untuk diisikan air yang matang ya. Kemudian setelah itu diisi, kita pasangkan ke regulator yang bagian bawah ini. Tinggal diputar saja, sangat mudah sekali. Di sini untuk memutarnya itu ke arah kanan sampai benar-benar arah juga. Nah. Nah, kemudian di sini ada lubang nah lubangnya ini nanti untuk keluarnya udara supaya bisa disalurkan ke penggunanya untuk penyalurannya itu menggunakan selang yang ada tadi bisa menggunakan nasal yang langsung ke hidung atau bisa juga menggunakan masker jadi sesuai dengan keinginan penggunanya untuk maskernya ini juga ada beberapa tipe ada yang bisa digunakan untuk bayi atau bisa juga digunakan untuk anak dan ada yang tipe dewasa seperti ini Jadi bisa disesuaikan dengan penggunanya Atau kalau tidak nyaman menggunakan yang masker, pengguna bisa memilih yang nasal atau yang langsung digunakan ke hidung Seperti ini Nanti kita colokan langsung ke bagian ininya, karena ini disegel jadi tidak saya buka ya caranya itu sangat mudah sekali. Ujung dari selangnya ini tinggal kita masukkan ke sini. Nanti untuk yang ujung satunya lagi itu langsung ke hirup oleh penggunanya, sini. Kalau yang masker juga langsung ke bagian masker yang digunakan oleh penggunanya. Nah, kemudian cara untuk menyeting dari regulatornya. Ini tadi dalam posisi yang masih tertutup. Jadi, anginnya belum keluar. Bagaimana cara untuk mengeluarkan anginnya? Kita bisa lihat ditutup sini. Di atasnya. Nah, di sini ada tulisan open. Dan juga ada arah anak panahnya. Nah, jadi untuk membuka oksigennya untuk mengeluarkan anginnya, kita bisa membuka sesuai dengan arah anak panahnya. Seperti ini. Nah, di sini sudah keluar seperti ini ya. Kemudian selain kita harus mengatur yang ini untuk mengatur oksigen, kita harus mengatur yang bagian ini juga yang kecil ini. Seperti ini, jadi diatur sesuai dengan keinginan penggunanya. Jadi semakin tinggi dari seperti gotri ini, maka akan semakin besar angin yang keluar. Nah biasanya... Bagaimana cara untuk mengatur, kalau pengguna menggunakan yang masker, itu biasanya diatur ke angka 5. Ini, ini ada angkanya, ke angka 5, nah ini biasanya sudah cukup. Kemudian kalau pengguna menggunakan yang nasal atau yang langsung ke hidung, pasti akan lebih terasa, nah kita atur oksigennya itu ke angka 3. Segini sudah cukup. Biasanya, kalau menggunakan yang nasal atau yang langsung ke hidung, tapi itu kembali lagi ke penggunanya. Ketika digunakan, anginnya dirasa kurang kencang, jadi kita tinggal menaikkan saja. Kalau anginnya dirasa kurang terlalu kencang, kita tinggal menurunkan, tergantung penggunanya. Jadi bebas, tergantung keinginan. Kemudian, setelah ini tidak digunakan pastikan kita sudah mengunci yang bagian sini dan kita kunci kembali yang bagian awal tadi supaya anginnya tidak keluar nah kalau mau digunakan tinggal kita putar bagian sini dan kita putar yang bagian sini kalau tidak digunakan kita kembalikan seperti semula caranya seperti itu Nah, selain itu di sini juga ada troli untuk memudahkan pengguna memindahkan oksigennya. Kemudian untuk ukuran trolinya ini juga bisa disesuaikan dengan ukuran dari tabungnya. Ini yang saya ambil contoh ini untuk ukuran yang 2 meter, ada lagi nanti yang lebih kecil ukuran 1 meter sesuai dengan tabung dari pengguna yang digunakan. Nanti kita masukkan tabungnya ini ke dalam troli. Nah, ini karena tidak sesuai ukurannya, jadi terlalu besar, sangat bisa sekali. Karena yang saya pakai ini adalah ukuran 2 meter, ini sedangkan yang tabungnya ini ukuran setengah meter. Nanti ada lagi yang lebih sesuai. Nah, jika troli dan juga oksigennya sudah sesuai, kita tinggal mengencangkan saja yang bagian sini supaya oksigennya tidak lari-lari atau tidak mudah bergerak kemana-mana nya cuma seperti itu dan kita bisa memindahkan oksigennya secara sederhana dan ringan ke tempat tempat yang kita inginkan Nah jadi seperti itu cara penggunaannya sangat mudah bukan nah ini saran untuk penggunaannya supaya kita bisa memastikan apakah oksigennya ini sudah terkunci rapat atau belum Nah kita lihat di sini ini, posisi open ya kita buka Nah jika kita posisi open pasti jarumnya ini ada di atas ini kemudian kalau kita tutup kita kembalikan ke awal tadi pasti jarumnya akan turun jadi kalau pengguna mau mematikan atau menutup oksigennya pastikan jarumnya ini turun jadi kita sudah pastikan ini tidak bisa diputar lagi dan ini sudah pada posisi nol untuk memutus atau untuk oksigennya kemudian bagaimana cara melepaskannya kembali ke awal tadi jika tadi awal kita putar ke arah kanan berarti untuk melepaskan kita putar ke arah kiri kita menggunakan alat ini juga atau kunci inggris ini seperti itu Lacornya sudah berhasil kita cover dari oksigennya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita sudah memakai dan kita ingin menutupnya kembali, supaya lebih aman, kita tutup kembali menggunakan lakban supaya oksigennya tidak keluar. Ah, kemudian. Banyak sekali orang yang bertanya seperti ini, mbak untuk penggunaan oksigen itu berapa lama sih, apakah bisa satu hari atau dua hari atau berapa lama? Nah untuk penggunaan oksigen itu kalau digunakan secara terus menerus itu tidak sampai satu hari, bahkan kalau e, digunakan tanpa henti itu biasanya cuma 2 jam, 4 jam tergantung ukuran dari oksigennya kemudian selain tergantung ukuran dari oksigennya juga tergantung dari settingan penggunanya kalau di setting angin yang keluar itu besar pasti tidak akan lama waktu penggunanya jadi walaupun di setting kecil pun tapi itu digunakan secara terus-menerus itu tidak akan bertahan selama satu hari full juga paling kalau maksimal itu sekitar empat jam atau dua jam itu sudah habis tapi Kembali lagi tadi ya tergantung ukuran dari oksigen yang pengguna gunakan sesuai dengan aturan oksigen yang keluar seberapa besar dan sesuai dengan apakah itu digunakan secara terus menerus atau mungkin hanya digunakan ketika sesak atau ketika diperlukan saja. Tapi normalnya kalau yang menggunakan tabung oksigen itu pasti yang menggunakan secara terus-menerus dalam artian tidak dicopot sama sekali. Jadi biasanya itu habis kalau yang ukuran 1 meter itu biasanya habis dalam jangka waktu 2 jam sampai 4 jam itu sudah habis. Itu yang normal penggunaannya atau tanpa henti penggunaannya, tanpa, tanpa menghentikan oksigen yang keluar. Nah jadi demikian video penjelasan dari kami masa mengenai pemasangan regulator oksigen Apabila teman-teman menyukai video dari kami masa Jangan lupa like video kami masa Dan juga subscribe channel kami masa Dan apabila teman-teman ingin menanyakan informasi yang lebih lanjut Teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang sudah tertera di, di deskripsi Sekian video dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya